Kembali bersama kami di tengah pandemi ratusan warga desa Bakealu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara menggelar joget masal di pinggir pantai dan ratusan warga menari berdempetan dan tidak ada yang memakai masker. Dinas Pariwisata menjatuhkan sanksi pada pemerintah desa dan akan menutup tempat wisata. Kejadian ini membuat Dinas Pariwisata memutuskan akan tutup tempat wisata pantai dan akan menjatuhkan sanksi pada pemerintah desa. Joget masal ini dilakukan ratusan warga di desa Bakaian, Wakur, Bapak, Bupaten Sulawesi Tenggara.